Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, sekarang kita akan jawab Kunci jawaban di halaman 79 Matematika volume 2 kelas 4 Pecahan mana yang senilai? Mari isi tanda kotak dengan tanda sama dengan Atau tanda ketidaksamaan Nah, nanti kalau dia senilai atau sama Maka kita tulis sama dengan Kalau dia tidak sama dengan Maka kita tulis seperti ini Sama dengan kita coret ya Oke. Okay. Untuk 3/5 dengan 3/8 itu tidak senilai maka kita terus dengan sama dengan. Nah, maka seperti ini, tidak sama ya, ketidaksamaan. Kemudian 3/7 dengan 5/7 ini juga tidak sama, maka kita tulis sama dengan coret seperti ini. Berikutnya 1/2 dengan 4/8 ini senilai ya, 1. Per maka kita tulis sama dengan. Oke. Okay. Gampang banget kan?